Sobat bedil dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bedil. Berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke, sahabat bedil. Kali ini spesial banget, saya akan mengulas jenis-jenis OD tabung senapan angin terbaik di seluruh Indonesia dengan harga 1 jutaan aja versi dari Jaya Air Rifle. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis OD tabung mulai dari OD 8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 Terbaik di seluruh Indonesia Versi dari Jaya Airi nah, yang pertama yaitu ada Senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Dengan popor Dragon of Crime plus Manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat untuk Tampilan senapan anginnya yang super Super cakep banget ya sahabat beneran Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Dan untuk OD tabungnya yaitu 19 mm Yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga di angka 1100 fps Yang bisa mencapai 10 sampai dengan 15 kali tembakan di power yang maksimal ya sahabat pediler. Nah langsung saja kita lanjut untuk order senapan yang kedua ya sahabat bediler Oke ini untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin 2260 dengan popor custom hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller karena memiliki varian popor yang terlihat elegan dan minimalis ya sahabat bediler. Dan untuk uji powernya pun ini juga sangat Luar biasa mantap Dan mampu menghasilkan uji akurasi yang juga sangat akurat ya sahabat bediler Dan nah, senapan angin ini juga sangat direkomendasikan Untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar Tetapi ini e, lebih terkhusus untuk buruan big game ya sahabat bediler Karena memiliki uji akurasi yang akurat dan uji power yang luar biasa mantap Oke lanjut untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor style ranting plus manometer, nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya, nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di area outdoor karena memiliki varian popor style ranting seperti ranting kering ataupun dedaunan ya sahabat bediler, nah ketika senapan angin ini digunakan untuk berburu di outdoor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler Jadi untuk buruan ataupun sasaran kita seperti hewan-hewan yang akan diburu Maka tidak akan kaget ataupun lari ya sahabat bediler Dan untuk uji power dan akurasinya pun juga sangat luar biasa Mantap loh dibandingkan dengan senapan-senapan angin yang lainnya Oke sahabat langsung saja kita lanjut untuk od senapan angin yang terakhir Yaitu ada senapan angin PCP Fusion dengan popor magnum coklat hitam stainless hexagon plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini memiliki varian popor berwarna coklat dengan sedikit balutan berwarna hitam krem ya sahabat bediler Dan ini juga sangat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 1100 fps dan untuk hasil tembakan dari senapan angin ini juga lumayan banyak ya sahabat bediler bisa mencapai 20 sampai dengan 35 kali tembakan di power yang maksimal ya sahabat bediler dan untuk tabung dari senapan angin ini mungkin agak sedikit berbeda dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya karena untuk senapan angin ini tabungnya berbahan stainless ya sahabat bediler jadi untuk Uh, kelebihan dari tabung stainless ini bisa anti karat dan anti jebol ya sahabat bediler Oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan dari berbagai macam-macam Ode tabung senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Arrival dengan harga 1 jutaan aja sahabat beda sudah mendapatkan senapan angin gejluk dan PCP sekeren ini ya sahabat bediler dan untuk uji akurasi dan uji power dari senapan-senapan angin ini tidak perlu diragukan lagi ya sahabat pediler karena untuk akurasinya pun pastinya akurat dan untuk uji powernya pun juga pastinya lebih kuat, lebih besar dan luar biasa mantap ya sahabat bediler Nah dari keempat senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang, maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Tetapi senapan-senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu di game ya sahabat bediler. Oke sahabat benar, mungkin itu saja untuk ulasan dari berbagai macam-macam od senapan angin terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Animal. Oke sahabat benar, mungkin dari keempat senapan angin ini bisa menjadi refer. Referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin dengan kualitas terbaik dan untuk harga dari senapan-senapan angin ini bisa langsung ditanyakan ke admin jaya airifel dan untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler oke sahabat bedir seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel Oke sahabat dulu terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bedirat